Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky pilar.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 Baiklah, para persahabat Lori manapun kalian ready untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendapatkan info yang sangat menggembirakan untuk keluarga Konoha karena ya idola kesayangan kita dengan tentunya judul lagu sekali seumur hidup bakal tayang perdana di Indosiar besok malam jadi jangan sampai lupa jangan sampai tentunya ketinggalan ya besok malam kita menyaksikan single sekali seumur hidup yang tayang perdana di TV Indonesia kita lihat persahabat ya info ini kita dapatkan dari akun official Lanskor Adi Collection tayang perdana di Indosiar, Lesti sekali seumur hidup tanggal 12 September 2022 Live di Indosiar Besok malam persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di unggahan ini Dari akun Mila 637 Mila mengatakan di kalimat komentar Gak sabar melihat pasukan biru Membirukan studio Indosiar Wow Ini keren banget persahabat Kita lihat juga persahabat ya Di jawaban komentar Dari akun Tuptyan Skor YS Mengatakan ada awal besok di Indosiar, eh besok tanggal berapa, dede sehat dan selalu jaga kesehatan ya, kangen dede yang sedikit saja tembem, aduh Masya Allah banget ya. <gif> kita doakan bismillah persahabat, mudah-mudahan idola kesayangan kita semakin banyak dukungan dan support yang diberikan, yang selalu tulus untuk Lesti Kejora. Kita lihat juga di kalimat komentar berikutnya dari akun Sari mengatakan Birukan studio besok guys semangat tuh dihimbau ya untuk Kureka Konoha Birukan studio Indosiar kita semangat mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Kemudian juga persahabatnya vitamin bahagia malam hari ini kita dapatkan Melihat aksi Abang El lagi mandi bola, barang papa dan bunda masya Allah banget ya. Bahagia sekali, Abang El sudah punya kolam renang bola ya. Ini sih kebahagiaan yang masya Allah banget yang kita dapatkan. Semakin aktif, semakin gemes pokoknya Abang El ini anak pinter banget ya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesler Si Komik. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Agak bisa, ini gemes banget ya, Allah Senyum happy terus ya, sayang. Amin. Masya Allah, banget ya. Ini doa baik juga, kita aminkan. Mudah-mudahan abang L selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin, dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Amiko. Suara mengatakan, "Masya Allah, manis kayak permen kapas, sehat terus abang dan panda. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah." Amin kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya di against asker photography yang mengunggah momen di acara lamaran AAB ini ini gemes banget ya lagi-lagi dibikin salvo oleh Abang L dengan aksi lucunya persahabat ini kebahagiaan yang luar biasa juga doakan juga untuk AAB ini ya semoga lancar sampai hari H doakan yang terbaik untuk Leslar Family dan selanjutnya Disimak juga bersahabat ya, masih nggak bisa move on banget nih dengan acara Inbox. Tadi siang, Lesti Kejora membawakan lagu sekali seumur hidup. Dan untuk yang luar biasanya, fans Les Lovers bersahabat ya turut hadir memeriahkan acara di inbox ini keren banget ya Apalagi warga Konoha dibikin salvak dengan ekspresi Emak-emak yang nonton di sana secara langsung Ekspresinya persahabatnya Ini mewakili semua emak-emak Leslar dimanapun berada Ini luar biasa Kita simak di kalimat komentar yang diberikan lesnar Lovers di postingan ini dari akun Mama Habibie 3 mengatakan, Ibu yang kesorot kamera ini mewakili aku banget kalau lagi dengerin lagu dedek sambil mewek, katanya Tum. Saking menghayatinya lagu sekali seumur hidup, sampai terharu persahabat yang luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Ini ada tanggapan dan tentunya pesan dari Bunda Hetikus Endang. Untuk seorang diva dangdut Lesti Kejora Ini luar biasa Bunda Heti tentunya melihat potensi Seorang Lesti memang luar biasa Bukan kaleng-kaleng persahabat ya Dari tahun 2015 Ketika Bunda Heti dipercaya oleh Indosier Khususnya Ibu Harsiwi persahabat ya Untuk menjadikan Bunda Heti sebagai dewan juri Di acara dangdut Akademi Asia di tahun 2015 Bunda Heti melihat potensi seorang Lesti kejuara pasti kalian tentunya sudah tahu dong potensi Lesti Bunda Heti mengatakan bahwa dedek Lesti kejuara ini punya kualitas yang luar biasa sudah dipastikan Bunda Lesti akan menjadi tentunya orang yang sangat bersinar ini doa yang luar biasa dari Bunda etiku Endang saat melihat idola kesayangan kita tampil persahabatan ya, di dangdut Akademi Asia. dan Alhamdulillah sampai saat ini semakin bersinar untuk Bunda Lestiijora. Ke ini keren banget persahabat. komentar pun banyak sekali ya diberikan di unggahan ini dari akun Instagram Ami Faisal Wahid mengatakan, betul Bunda nggak salah saya juga mengikuti Lesti dari awal ini keren banget kita lihat juga persabat ya ke komentar berikutnya diberikan dari akun Instagram. Marlina Ellie mengatakan di kalimat komentar, Masya Allah, semoga Lesti bisa seperti Bunda Heti, bahkan bisa lebih love-love my favorite couple. Amin. Mudah-mudahan semakin bersinar dan semakin banyak dukungan, pastinya dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Kita masih menunggu cidokan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel Livo TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan kabar bahagia dari leslar tentunya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangin ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.